Jalan hidupku sendiri Mau kaya gana tak kita lalui Dan tersisanya aku sendiri Kau mulai kisah baru sahabat diriku Sekarang yang kau jauh, ku jahimi kau pergi meninggalkanku ku sendiri Tak lupa, jangan